Nah Kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara memperbaiki laptop Acer One 14 L1410 L1410. Ini kerusakannya tidak ada gambar sama sekali, tulisannya enggak ada blank layarnya. Oke, okay. sebelum saya kasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Mendingan kita klik dulu video di bawah ini subscribe nya, Like, Comment, dan Share Oke okay? Nah jika sudah Yuk kita langsung cek video Video ini nggak ada Gak ada sama sekali tulisan dan gambar L1410 ini Ya Nah Yuk kita langsung saja Ke tutorialnya Nah, jika kalian dapat laptop serupa seperti ini, kerusakannya, kalian jangan panik Yang pertama, kita harus cek LCD-nya Apa rusak atau fleksibelnya Nah, nggak usah bongkar pada motherboard atau mesinnya Kita harus bongkar dulu LCD-nya seperti ini ya guys Tonton terus, jangan di skip video ini ini tutorialnya dijamin berhasil. Nah, kita buka dulu penutup frame LCD ini seperti ini guys. Jangan salah. Hati, Hati biar nggak pecah LCD-nya. Kemudian, kita tarik seperti ini ke arah depan, kemudian kita menggunakan obeng untuk membuka baut pada setiap. baut SD ini seperti ini guys dengan skip nonton terus ya semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat semoga nyesel subscribe channel youtube saya ini guys semoga channel youtube saya berkembang terus seperti youtuber yang lainnya nah kalian mendapat layar blank pada laptop Acer L1410. Enggak ada gambar, enggak ada tulisan. Pertama kalian langsung saja copot LCD-nya, kabel LCD fleksibel ini seperti ini, kemudian kalian colok kembali. Nah, setelah itu kalian seperti ini jangan dibawa dulu ya untuk melihatnya kalau sudah normal atau belum kita colok charger dulu untuk lebih nah ini telah nampil jadi demikianlah cara memperbaiki laptop yang blank layarnya Gak ada gambar sama sekali Terima kasih guys, mantap